Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kita lihat di story-nya Papa Bilar satu jam yang lalu persahabat di sini ada tentunya postingan dm yang masuk dari Novi Firdaus di persahabat ya kita lihat di sini ada aja persahabatnya netizen yang selalu nyinyir kepada idola kesayangan kita kita lihat persahabat kalimat dm yang masuk di akun Instagramnya Papa Bilar. Iya, mudah-mudahan saja yang dipakai beli tanah, mobilmu, pakai uang kamu. Gak ada uang Lesti, katanya tuh bersahabat. Mending kamu diam, gak usah buat postingan apapun. Orang menganggap kamu riak, sombong, kalau menurut saya, West cukup hanya kamu sama Lesti saja yang tahu kehidupan rumah tangga kamu. Kamu punya apa, West keep aja buat pribadi kalian saja. Apa untungnya, juga kamu lihatkan ke orang. Tambah-menambah dosa orang dan kamu. Persahabat, kita lihat jawaban dari Bapak Bilar. Kocak banget nih orang. Kalau ternyata saya nggak pernah nyentuh uang istri saya gimana, Bu? Hati-hati gibah jika ternyata benar. Jika ternyata tidak benar, jatuhnya fitnah, Bu. Lagi pula harta kami sebelum nikah sudah kami berikan ke keluarga. Nyuruh diam, padahal kalau nggak suka tinggal unfollow saja Tuh persahabat ya memang ada aja kelakuan netizen yang selalu saja mengusik kehidupan Leslar apalagi mengenai papa Bilar ini masih menyangkut disebutnya numpang hidup kepada Lesti Kejora mudah-mudahan Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga persahabat kita lihat cedukan dari Bunda Lesti, 7 orang pocong yang lalu memposting foto cantik. Wow, Masya Allah persahabat akhirnya diposting juga di feed pribadinya Bunda Lesti. Ini saat tentunya mengendarai mobil mewah di Bali. Makin kece, makin keren. Wow, Masya Allah. Kita lihat juga di kolom komentar. Begitu banyak tanggapan yang diberikan. Diantaranya dari Bang Adi Sky mengatakan, terbaik ini udah nggak sabar hasilnya jadi. Katanya tuh, wow. Ada juga tanggapan dari TV Trikarlina. Masya Allah, keren banget, Dedek, Aduh, Masya Allah banget ya. Dan kita lihat juga tanggapan dari Kak Mary. Di situ mengatakan, Dedek kamu baik banget. Terima kasih kamu terbaik tuh, Masya Allah. Orang-orang yang sudah bertemu dengan Leslar secara langsung menyebut, menyampaikan, mengatakan bahwa idola kesayangan kita itu orangnya baik banget. Humble, ramah kepada siapapun. Eti itu selalu terjaga dengan baik, Masya Allah. Kemudian kita lihat juga persahabat di story Bunda Lesti. 43 menit yang lalu, mari kembali unggahan dari Kak Gilang Dirga. Kak Gilang ini lagi impersonate Lesti Kejorah, persahabat ya. Live di TikTok-nya Adis tuh. Wow. Masya Allah bangga, persahabat ya. Bunda Lesti emang selalu menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Begitu banyak menyukai karya-karyanya. Bismillah, mudah-mudahan Bunda Lesti... Bisa memberikan karya terbaru dan karya terbaiknya. Amin. Selalu menantikan, selalu menunggu kejutan mengenai single terbarunya Lesti Kejora. Berikutnya per sahabat kita lihat juga. Ada postingan di akun Kaalan Persahabat ya yang di repost kembali oleh Kak Rusa di sini ada pertanyaan Persahabat. Banyak yang bilang, Bang Bilar nggak romantis Nah, kalau dari sudut pandang Alan, Bilar romantis enggak Ini pertanyaan buat Bang Alan, persahabatnya mengenai Papa Bilar Kita lihat jawaban dari Bang Alan Sebagai orang yang sempat sama mereka 1 kali 24 jam I can sure you guys, Kak Bilar itu romantis Kak Lesti juga sama-sama romantis sih, katanya Masya Allah, persahabat Untuk Merkona nih, baca ya karena Rizky Billar itu romantis, bukan hanya Rizky Billar, Lesi Kejurah pun persahabat, ya mereka sama-sama romantis. Ini penyampaian langsung oleh Bang Alan yang sudah bertemu dengan Leslar satu kali 24 jam, masya Allah bangga persahabat. Makin kagum, makin bangga dengan Leslar. Kemudian kita lihat juga persahabat selanjutnya di pusingan Papa B enam jam yang lalu. Kita lihat postingan foto keren memakai jaket produk MRB Clothing Line. Namun di sini kita salvok banget kalimat komentar dari Bunda Lesti. Empat jam yang lalu Bunda Lesti berkomentar. Masya Allah, bibir katanya itu. Aduh, masya Allah banget ya, Bunda lesi Malah, siapa ke bibirnya, Papa Bi. Ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ngakak bahagia. Masya Allah, sehat terus ya untuk Leslar. Mudah-mudahan kita juga semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semoga apapun yang dilakukan, semoga dilancarkan, dimudahkan untuk kita semuanya. Amin. Masih menunggu, cidukan lain hingga kabar terbaru lainnya. Jangan kemana-mana.